Baca Lail, nomor satu Lail. Halo Ya, nomor satu, baca Lail Suhu adalah Aduh, apa soal kayak gini Ya, ini Ini sih ya. Suhu itu intinya apa? Kayak apa ya? Besar kau um... Suhu itu intinya Uh -uh. besaran pokok, ya, eh? yang menyatakan apa? Yang menyatakan panas, eh, panas atau dingin? Uh -uh. Dinginnya suatu, suatu zat, eh? nah itu. Nah, lima contoh itu, eh, definisi oke. Okay, lanjut nomor 2 lil. Lima contoh termometer, yaitu termometer, termometer Z, Z, cair, ya? heeh. Hmm itu termokopel Termokopel tuh yang ada termostat ya. Beso termometer klinis untuk di gelas itu. Ya. Oh, itu namanya klinis ada lagi termometer untuk di ruangan, termometer dinding. Nah, yang sering tuh termometer maksimum minimum, ya? Maksimum nah, minimum. Itu. Ya, yeah, ini mau contoh ya? Nemi nak nomor 1 yang 2, Lil Nggak Nggak Katikin ditanya, coba aku doang artinya Lanjut deh, nomor 3 coba Tabel keuntungan dan kerugian penggunaan raksa dan alkohol Pada termometer Keuntungan dan kerugian raksa dan alkohol suhu suhu suhu tuh suhu tuh kalau alkohol tuh antara minus 114 sampai 78 Jadi dia tuh kaca yang dingin keuntungannya tapi tidak pacak yang panas. Kalau kalau lewat 78 doang, tidak baca deh. Sementara kalau si raksa minus tiga sampai 357. ratus oh. lima puluh oh. kalau harga raksa tuh lebih mahal ya. Bahan. raksa ini laut lebih... alkohol ya, lebih murah. Biar ya sampai 357 tapi ya, kalau kita ambil apa pemuaian, kalau pemuaian alkohol tuh tak teratur, kalau raksa teratur. itu dinding dinding kacanya. Dinding gaco di alkohol nih basah ya. Nah, jadi rugi. Membasah itu ya. Sulit dibaca. Rugi, Kalau raksa tidak basah. Ya? Mantap habis itu apalagi nih kalau suku eh. suku tinggi misalnya suku tinggi alkohol tidak bisa eh. raksa tadi bisa Aduh, yeah. mm -hmm. okay, itu nomor oh. itu kayak komputer okay. anjir ya. <laughs> nah ini tabel gitu eh konversi jadi, tabel ini ringkasan jalannya, ringkasan rumus. Ya, Kalau kalian nak cipunya, paling pakai ini. Baik, ya. nah, 23 derajat Fahrenheit. Jadi, kalau Fahrenheit itu 9 nilainya. Celsius itu nilainya di 5. Tapi kalau dari Fahrenheit, kita kurang dulu 32. 23 kurang 32. Minus sem, 9. Setelah kita kurang, baru kita kali. dengan nilai perbandingannya si Celsius tadi 5. Penyebut untuk Fahrenheit 9. Jadi, 5 9 dikali minus 9. Minus 5. Oke. Okay. Nah, kalau nomor lima dari Celsius ke Reamur. Celsius oh, Reamur. Reamur. Reamur. Reamur. Reamur itu nilai rasionya Celsius itu lima, Reamur itu nilai rasionya empat, Kalau ini tinggal. Empat kali delapan puluh. Empat per lima ya deh, kali delapan puluh oh kalim 64 nih yang ditanya itu sama dengan nilai yang diketahui dikali rasio yang ditanya per rasio yang diketahui ini prinsipnya jadi kalau yang diketahuinya itu Celsius Tahsiskan nilainya 80 kan? Ya. Yang ditanya itu remur, nilai perbandingannya 4. 4 nya jadi pembilang, Celcius itu nilai perbandingannya 4 per 5 dikali 80. Nah itu 4/4 remur. Pernah dia jadi rumus perbandingan ini? Pernah, pernah. Pernah kan? Ini review bah ya sebenarnya di tugas ini. Oke, overhead kok ini 120 Fahrenheit eh. Diubah ke Kelvin. Nah, ini tidak pacar. Langsung kita ubah ke Kelvin, kita ubah dulu ke Celsius Baru dari Celsius ditambah 273 Oke, okay. dari Fahrenheit. Nah, kita ubah ke Celsius, Kita kurang dulu. 120 dengan 32 nah, 120 dengan 32 itu minus 88 positif ya positif nah Fahrenheit itu nilai perbandingannya 9 Celsius tadi itu 5 jadi kakek yang ditanya 5 diketahui 9 88 dikali 5 9 berapa nih? 48,8 Ditambah 27,3. Jadi 21,8 ya. Jadi kalau dari Fahrenheit, itu tidak baca langsung ke Kelvin, itu baru, baru makin Celsius ya. Ada yang lebih panjang memang ya nomor nama. dari reamur gitu, jadi ke farm head reamur itu 4 ya dengan perbandingannya farm head, 9 jadi 40 dikali 9 per 4 dulu tambah 32 40 bagi 4 itu 10 10 kali 9 90 90 tambah 32 jadinya 120 itu ya. jadi Temur yang diketahui, Aaron ini tadi ya. Yang jadi ya, pembilangnya, ialah yang di... Ditanya, Penyambut Penyebut itu yang diketahui. Oh. Ameh. nah Here, apa dia? selanjutnya apa? Oh. Kelvin, ah. Kelvin, baca juga langsung ke remur. itu kita ubah dulu ya. oh? ubah dulu ke cell ke. Jesus. jadi seratus 100 kurang ke dengan 273 minus ini derajat celcius okay. nah kalau 173 baru kita perdahal celcius celcius itu nilai perbandingannya 5 remur itu 4 jadi dikali 4 5 ya Nah, itu hasilnya minus 138,4. Reamur. Ya. Nah, itu. Ya, jadi pokoknya apapun Kelvin mau diubah ke satuan apapun, harus melalui yang namanya tahap reamur. Tahap celcius dulu, ya. Nah, ini PR yang matematika kemarin ya. Jadi ini dia enggak apa? Pembatas Rama. No, salah, salah. ndak alil bela allele aja. Aku. Biasalah. Cari itu menurut tingkatan operation section, berapakah nilai dari persamaan berikut? Oke. Okay. Tiga. Lagi dulu, lagi dulu. tiga 4, itu dikali kalau ada salahnya. Nah, itu yang ini, boleh? Kalau kamu bingung, ini namanya tanda kali ya. Oh, ya, udah kan kali. Kalau ini udah pangkat. Pernah ini dikasih soal ca oleh Pak Suara komputer. Ini bagi. Jadi itu sama apa 3 tambah 4. Kali, kali 2 3. tambah 4. Bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Okay. Kalau di komputer <laughs> Jadi ini kita selesaikan dalam kurung dulu. 3 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6 kan? 2 kuadrat itu 4. Selanjutnya adalah 4 kali 6 dulu dalam kurung. Karena perkalian itu lebih dahuluan. Ye, dibanding pembagian dan penyelamatan. Namanya ini sifat asosiatif 4 kali 6 itu 24 dibagi 4 4 kali berapa sini 24 6 kan 6 jadinya 9 Oke, okay. ini, ya, ini. Sudah sembilan soal. Mana man? Sudah dicerna belum? Paham ya? Eh? Nah, ya. Eh. Kali ini dikali ya. Dikali-kali 8 4 dibagi 2 pangkat 2 Anggaplah 4 Bagi 4 eh, 2 kuadrat Bagi 4 1 3 eh. tambah 8 bro 11 11 tambah 1 jadinya Kakuan persetubuhan perserakusan berbuat. ini, ada nggak lagi? Mertiga lah. ya? sana? Eh? Apa? lagi les? Ya selatan Anda belas SD. Nah yang C mana 3 tambah empat kali dua maka dua. Kali dulu? Lima tambah 5 kali 5 Kalo dulu ini empat kali dua kuadrat, nah, itu maksudnya nih ya? Yeah. dua kuadrat itu empat, jadi empat kali empat berapa? tiga persen, enam belas, tiga tambah enam belas 9 sembilan, yeah. belas. Oke, okay. soalnya empat kali dua, pangkat dua empat kali dua dulu ya. Berapa empat kali dua? Delapan, delapan kuadrat itu berarti 8 kali delapan ya, enam puluh. ada yang bingung nggak ada? oke, dua belas soal ini berapa dua belas soal? Ini? ada yang bingung dua belas soal ini? masih tiga puluh enam menit lagi kah? apa? itu masih tiga puluh eh, enam tidak, itu sudah menit ke tiga puluh enam itu tiga puluh enam, mbak, kira ini ngurang enggak pr nah, tpr lainnya memangnya USMP 16 yang mana Lip. aman ya hmm. aman tpr oh, Lip, lah. sudah belum salat sama makan ya sudah tadi yang kau sama Kak Iqan tadi aku salat dulu halip linggit lagi datang soal sejenis sih pois tentang ini tentang suhu pois tentang suhu SMP 7 suhu di sekolah iya cuman suhu ya kan belajarnya kan nah, ini kan terang kan tipe-tipe soal yang kemarin ya Nah, ini, ini. Mungkin rasa, ya mungkin ngerasa angkumanang kepada biar lebih oh, biar lebih nambah oh, wawa kelas 6 sudah dikasih tahu itu Apa? 6 sudah dikasih tahu oh, iya tapi di akhir kasih tahu ya kayak kayak nah habis habis semester 2 mah itu ngulangi itu kalau suhu dan pemuayan sudah belum kalian suhu dan pemuayan belum ya suhu dan pemuaian. Kenapa itu? Mengkuli. Nah ini. Kalor. Kalian belajar tentang kalornya, panas eh, energi, ya kalornya, nah, energi, derajat sama dingin sama kan cek kalian tadi kan. Nah skala Celsius, Fahrenheit, Reamur ya. Ini atas, ini dasar perbandingannya tadi ya. Reamur. Nah kalau ini mana ada tipe nah titik lebur titik lebur uh -huh. celcius tuh seratus ya. kebalik Tidik. titik didih ya. celcius nol air seratus seratus kurang nol jadinya kelvin lebur S-nya di 27. Pendidirnya di 373. Jadi kalau rentang skalanya berapa? 373 kurang 273. 100. Ya. Kalau parent head hanya 24. Minum. minus minus nah, <susuk> Oke, blok, blok. balik dah Ini nih. Nah, ini nih. Ini head, ini yang titik lebur, ya. Titik leburnya tadi 32 sama 212 aja deh ya. Jadi dia kalau dikurang keberapa? 212 kurang 32 <tik> Kalau reamur 0 ke 80 eh. 80 kurang 0 80 jadi kakek 0 derajat Celcius berarti itu sama dengan 27 di Kelvin. Nih, Fahrenheit nya berapa? 21, eh, 30 dulu. Nanti nggak grafik ini lah, ya? Yeah. 0 punya Celcius. 32 punya derajat Fahrenheit, 273 punya derajat Kelvin. Nah, jadi kakek Gramer danau juga. Hubungannya jadi antara C dan Kelvin Nah ini bisa ditarik hubungan ya 100 per 373 kurang 273 ya yeah. Ini sama dengan kal ditambah dua tu jadi K ditambah dikurang. Tadi kurang 273 atau Kelvin itu C ditambah 273 nah, itu, ya. ini pendataan titik titik, titik lebur tadi ya nah, percobaan jual nah ini sudah belajar belum lemes ini belum pernah ya kalor. belum. Nah, coba alil baca kalor. ya. atau bahang bah, bahan adalah bahang adalah salah satu bentuk energi yang mengalir ke, ke karena karena adanya perubahan potenso atau karena adanya kerja yang dilakukan pada sistem sistem kalor mempunyai suatu satuan kalori atau kalori difensi sebagai pusat Itu baik, Kak? gak usah di zoom-zoom ini, Kak didefinisikan sebagai nih satu air kalor yang dibutuhkan satu garam air untuk menaikkan suhunya satu derajat celcius dalam sistem S1 satuan kalor adalah Juli nah, itu. satuan satu kalor setara dengan 4,18 Juli nah oke, ada namanya kalor jenis, eh ada kapasitas kalor ya eh. Nah, hmm. Jadi secara matematik Q itu masa kali kalor jenis kali delta t. Nih, ini rumusnya kalor jenis tadi ialah c c ini. Percobaan Juli. Oke apa itu? Jenis periskol ini ada timbangan. Ada katrol ya eh. Oh yo yo yo. Ini ada yang tempat kalornya. Ice pack ya. Sama tali. Nah, perempuanlah belajar nih. Kaget jadi setelah panas itu berpindah dari bak kalor tadi panas itu dapat menyebabkan perubahan ukuran baik pada panjang luas maupun volume Nah agak pertemuan selanjutnya baik kita pelajari ya kalian okay. tahu sekali lewat nah, itu, ya ya ya ya Ininya dikit. Oh, lah. PR ini lah paham kan? Suhu tadi ya. PR itu cuma suhu. Nah, tapi setelah belajar suhu, kalian belajar ini kalor, cara perpindahan kalor, konduksi, rambatan, ya. pembelajaran. Ada yang nggak paham lah, ya. pas yang sama versi nah ini selat nih musik tigonya nah perubahan wujud sudah pernah kan belajar kan hmm cair atau ya kurang lebih ini contoh-contoh kalor ya Oke, oke, oke, oke, selanjutnya oke, kakak oke, ya? oke, siap oke, siap, oke, oke, oke, oke, oke, ya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, eh uh. oke okay,